Bok, mau ternyata ngasin orang, Bok? Akeh, tunggu Pira! Tunggu nge Bos, tunggu jajan, Bos. Jajan apa? Jumlah. Jumlah Singkir. enak, lah. Jumlah yang enak, ya. Oke, Mas, ngapusnya, nggak kasih Pira, ya, Pak. Orang pula yang Mas. Okay. bos, kira sih kelalaan, ya? Apama, leulung, ya. Apa mani? Jajan Jajan apa Oke, ya. Jumlah, Bos. Oke, intil Mas. wis sudah ke bos. Orang apa -apa maning? semua itu ya tuh gamer, ngana, apa? kita kita ini ini